Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube Bensai saya Dalam video kali ini Saya akan berbagi Pengalaman tentang Memelihara ikan Yang tentunya Untuk memelihara ikan Itu mutlak Atau wajib memelihara Kebersihan airnya Sahabat Agar Ikan-ikannya itu sehat karena air adalah tempat hidup untuk ikan-ikan tersebut sahabat Jadi mutlak untuk menjaga kebersihan airnya dari amonia yang ditimbulkan dari sisa-sisa pakan Juga kotoran-kotoran dari ikan itu sendiri sahabat dan, dan dan bonsai yang apa di video ini adalah bahan bonsai saya sahabatnya ini ada Stratus Aster ada Sancang Sancang atau Berenam Drogila dan ini adalah collab video saya yang saya isi dengan kuriaya hasil budidaya saya sendiri dan itu sudah sangat sehat sekali ya tampak jelas saat dikasih makan yang paling perebut dengan lahapnya sahabat ya. dan sekali lagi dalam memelihara ikan potlat harus memelihara pula airnya yang terjaga dari amonia yang ditimbulkan dari sisa-sisa pakan -sisa juga kotor-kotoran yang ditimbulkan dari ikan itu sendiri sahadat. Oke sahabat ikuti terus nanti masih ada satu pelam lagi yang ingin saya berjutan kepada sahabat dan ini ada penampakan satu lagi ini strip transfer serut koleksi saya dengan gaya kongkong ya atau bisa disebut dengan gaya ekspresionis Ini hasil kaya saya sendiri Dan ini sahabat ya Ini kolam yang saya masuk tadi ya Ini ikan-ikannya sudah antri ya Ini sebenarnya overpopulasi sahabat ya Ini ada sekitar 1500 ekor sahabat ya Dalam kolam yang sangat kecil Di ukuran 60 kali 100 kali satu meter yang kurang lebih ya ya dengan ketinggian air kedalaman air kurang lebih cuma 30 atau 40 cm saja akan tetapi ikannya tetap sihat-sihat selama ikan ini belum tumbuh lebih besar ya sementara ikan ini masih sihat-sihat apabila sudah agak sedikit tumbuh besar ini pasti Pastinya harus atau wajib dipindah ke kolam yang lebih besar karena terlalu padatnya jumlah populasi yang ada di kolam tersebut, sahabat. Ya, kembali lagi ke kolam yang saya kasih ikan yang sedikit lebih besar ya. Ini sudah berukuran 1 kilo 4 ekor ya ini sahabat ya ini kurang lebih 1 kilo 4 ekor ini masih belum kenyang-kenyang tak ada kenyang-kenyang ya sahabatnya selalu lahap saat diberi makan oke sahabat terima kasih sudah menonton dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan cara like komen share dan jangan lupa di subscribe Agar Saya Bersemangat untuk Membuat video-video baru Tentunya yang berhubungan dengan Ikan Kolam dan berunsai Sahabat Saya masih belajar Tentunya masih banyak kekurangan Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh